malam teman-teman atau selamat pagi, selamat siang, tergantung kalian yang menonton video ini. Uh, welcome back to our class. This is the, the sixth meeting ya pertemuan keenam for uh, you know for adult uh, academic and professional class. Okay, as I told you a couple couple weeks ago uh, that our study is basically is getting harder and harder. Yeah, uh, yesterday. Uh, I think last meeting we learn about the use of relative pronouns the use of very basic tenses, a very very you know uh, modification of tense, yeah. And then today we are going to learn a little bit harder. Nah ini untuk teman-teman yang dari pelaj uh, dari akademisi sama ini di dua pertemuan hari ini, hari ini dan uh, apa hari hari Selasa kita belajar cara mengquote, ya. kita belajar cara mengquote cara direct direct sentences seperti apa dalam bahasa Inggris. Nah ini nanti uh, untuk teman-teman yang datang di acara ngabuburit uh, kami nanti akan ada masuk ini cara quotation ya. tapi sebelumnya kita ada settingin dulu tapi karena tidak ada yang datang so test jam itu ke topik ya kita langsung lompat aja ke topiknya ya oke okay, uh, oke okay, as i told you ya, sebenarnya kelas ini sudah dirancang baik apa baik secara exercise reading dan sebagainya itu sudah ada jadi uh, mohon maaf kalau kelas ini uh, langsung tembak karena memang tidak ada tidak ada pesertanya dan pesertanya pun uh, kadang ini ya uh, pasif ya jadi uh, nggak apa-apa karena memang kebanyakan mengambil kelas yang bawah so I think is fine ya apa-apa oke okay, teman-teman today we're going to learn about direct and indirect speech ya direct and indirect speech kalau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kalimat langsung atau kalimat tidak langsung nah ini akan sangat berpengaruh kepada uh, gaya speaking maupun tulisan kalian makanya Uh, saya masukkan ke sini ya uh, ya yeah, because this is actually uh, uh, part of advanced English ini bagian dari Bapak bahasa Inggris level advanced ya. oke, okay. nah pertama-tama teman-teman, kita fungsi dari direct and indirect speech itu masuknya adalah reporting speech jadi melaporkan sebuah sebuah peristiwa, ada dua cara sudah saya jelaskan tadi, ada direct sama indirect Direct ya teman-teman, direct means uh, langsung. Jadi kalimat langsung. Indirect means kalimat tidak tidak langsung. Nah ini bahasa Inggris sama bahasa Indonesia sama, but in English a little different karena ketika nanti dirubah menjadi kalimat tidak langsung atau dijadikan kalimat langsung, otomatis tensesnya ada yang ber ada yang berubah. Again tenses itu sangat pivotal, very pivotal in English because uh, Usually Indonesian people are having uh, having ini, having trouble understanding tenses because we don't have tenses. Orang Indonesia itu nggak punya tenses. Makanya kalau belajar tenses itu nggak merepotkan. Ya nggak apa-apa ya. Karena memang belajar bahasa Arab kita bingung apa, bingung cara bacanya, cara merangkainya. Belajar bahasa Perancis bingung apa, laki-laki perempuannya yang mana gitu. Karena setiap barang itu kan punya gendernya ya. Bahasa Spanyol pun juga dan seterusnya. Maksudnya setiap bahasa itu punya kelemahan, uh, kesulit, tingkat kesulitan masing-masing. So that's why uh, tenses uh, is very pivotal in English, but it's hard to understand for some people. Yang Beber, untuk beberapa orang itu agak susah dipakai. Uh, nah, triknya sudah saya kasih tahu di kelas bawah. So please remind, uh, please remind that again ya. Uh, have a lot of recollection about that. I, I hope that I hope that you can. Grabs berarti taught you in in in a lower class ya untuk di kelas level bawah ya oke oke sama you, let's go ya oke okay, kita mulai dari direct speech oke okay, direct speech itu monas saya batuk <tuh> oke okay, direct speech itu artinya kalimat langsung kalau dalam bahasa indonesia bahasa indonesia jadi ketika kalian mengucapkan kalimat ini ketika menyampaikan dari satu satu dari satu orang ke orang yang lain maka menggunakan quotation menggunakan quotation menggunakan tanda tanda petik ya, contohnya seperti ini ya uh, speech mark as also call inverted commas And, uh, jadi maksudnya ada komanya ini jadi disampaikannya seperti halnya apa yang di, dikatakan tapi menggunakan koma ya, contoh ya contohnya misalkan si, uh, si She said, to to, uh, nah, she said, I want to go to carnival. Perhatikan, uh, she said, I want to go to carnival. Kok lagi? Kok uh, I said, she said, I want to go to carnival. Dia bilang, saya mau pergi ke ke karnival nih berarti namanya direct direct speech kalau dalam ilmu akademik ya bahasa Inggris teman-teman di sini yang apa dari apa kaum akademisi maupun mahasiswa ini artinya ini kutipan langsung ya, kutipan langsung jadi dikutip sesuai apa yang dia katakan Nah kalau dalam bahasa Inggris berbeda karena ada tenses yang harus di harus diperhatikan ya teman-teman yang nonton video ini ya. nanti silakan bertanya di, uh, di pertemuan selanjutnya sekali lagi karena memang di kelas ini uh, sekali lagi pada sibuk semua so ya justru mas ya walaupun di kelas bawah itu kelasnya banyak sebenarnya oke okay. uh, next ya nah kita fokusnya tidak ke sini ya, teman-teman karena ini sudah sangat jelas ya dikutip sesuai sesuai yang dikatakan ya, jadi kalau kalian ngutip buku bukunya itu kayak gitu ya ditulisnya kayak gitu cuma dikasih tanda tanda petik ya. Oke, okay, nah fokus kita itu adalah ke indirect speech karena ini lebih susah. it is harder because there are a lot of variables that is that are used to describe this. Ada banyak variabel yang digunakan untuk menggunakan um, digunakan apa, menggunakan ini ya. Oke, okay, contohnya ini teman-teman ya. Uh, indirect speech sudah jelas itu kalimat tidak langsung. Artinya dikatakan dia bilang kalau dia bla bla bla gitu ya. Dia bilangnya ke saya, "Kamu harus mandi." Kemudian kita quote quotation, kita lakukan kutipan. Dia, ya, dia, apa dia meminta saya untuk bla bla bla, untuk apa? Untuk mandi kan berarti kan kalimat tidak, tidak langsung. Nah, nanti akan ada tenses yang berubah, ya. Contoh, ya, Helen said she was going home. Nah, jadi yang dulunya simple present kalimat kutipannya kan kayak gini ya you, I am going home kemudian di quote menjadi she was she was going home kenapa karena apa ketika dia ngomong itu kan present tapi ketika di quote sudah berubah menjadi past makanya teman-teman untuk indirect speech itu nanti akan muncul yang namanya back shifting nah ini diingat baik-baik ya please remember this in Uh, Indirect speak ada konsep yang disebut sebagai back backshifting nanti akan saya sebutkan tapi sebelum itu kita masuk ini secara ini dulu ya kita masuk ke kolam ini dulu kita mandi dulu nanti akan saya jelaskan cara cara ini apa cara apa cara mengatasi genak gelombangnya gitu ya nah ini nggak perlu maaf uh, ini slide buat mahasiswa saya ya so uh, I'm sorry I'm, I, I cannot spend all because itu Uh, with waste your time because uh, most of them uh, most of this are relating to the structure and something like that I don't think that you uh, you, you will use this a lot ya uh, karena saya yakin teman-teman yang ikut les di sini itu uh, apa ya fokusnya itu ke arah, ke arah ini apa ke arah praktikalnya ya. nggak mungkin kalian belajar teori-teori itu kan nggak mungkin itu itu makanya saya akan batasi di sini ya Oke, okay. uh, aparatikan teman-teman ya. Uh, I'm gonna give you just uh, directly what you, you used to do. Uh, you you you you will do in in uh, in uh, in this ya, yeah, in this context. Pertama kalian harus uh, jelaskan ya bahwa ada dua konteks. Pertama itu ada uh, reported speech. Kalau dalam bahasa Inggris ya, in English again. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin sama, tapi bahasa Inggris berbeda. Again, I'm so sorry, saya bukan sastra Indonesia, bukan bahasa Indonesia. Jadi, bahasa Indonesia saya itu secara secara gramatika agak agak bermasalah. Jadi, mungkin teman-teman di sini bisa membenarkan kalau saya salah ya. Dalam bahasa Inggris, itu ada dua konteks. Konteks pertama itu ada reported speech. Jadi, ini berhubungan dengan kalimat berita. Kalau dalam bahasa Indonesia ya. Kalimat berita, reported speech. Yang kedua, ada quotation. Nah, ini yang agak susah. Nanti levelnya kita belajar ini dulu nah, untuk minggu uh, saya nggak tahu ya. Kalau misalkan ada waktu, nanti kita jelaskan ini langsung. Tapi kayaknya harus ada waktu karena nggak ada siswanya, gitu ya. Uh, siswanya ini ada sibuk semua, nggak apa-apa. Uh, Teman-teman yang mungkin musim in atau menonton video di, di YouTube, uh, kita punya program ini. Tapi uh, untuk yang mengambil kelas ini, itu kebetulan ini ya, pada sibuk semua ya, entah ya. Jadi kayak... Koinfisiensi, gitu ya, karena di kelas bawah itu penuh semua, sudah penuh semua. Jadi, yang kelas ini yang ada lima, lima siswa itu kebetulan sedang sibuk semua. Gitu ya. Kalau pun datang, biasanya di akhir. So, please, uh, ya, mungkin teman-teman yang sit-in atau yang nonton video ini kok siswanya sedikit, dulu. Sebenarnya ada, cuma mereka itu sedang sibuk gitu ya. Biasanya, kalau sibuk nonton video ini, nah, yang, yang kedua itu quotation, yaitu kutipan, nah konsep dari reporter speech ya dan juga kalimat berita itu berbeda ya kalimat berita itu nanti ada yang disebut sebagai tensisnya tensisnya itu harus di, di shifting tapi kalau quotation itu ada pertimbangan yang lain Nah nanti kalau teman-teman di sini yang ngambil kelas ini apa yang ngambil kelas apa yang ngambil kelas akademik ya atau kalian di sini yang dari dari, apa? dari bidang akademisi, ya, dari bidang akademisi itu akan sering menggunakan ini. Quotation yang atas itu biasanya dikutip untuk kalimat berita. Nah, kalimat berita dalam konteks koran-koran itu, ya, di koran-koran tuh kayak ini. Tapi kalau yang kutip, kalau yang akademik itu bisa pakai ini. Quotation nanti akan saya jelaskan perbedaannya. Oke, okay. teman-teman, ya, please uh, remember this: I'm going to. Just shooting in the dark ya, saya akan langsung lembak aja. Pokoknya asal lembak aja. Karena siswanya ini apa sedang sibuk ya. Perhatikan ya teman-teman ya. I'm going to give you example. Perhatikan. Alan, ini ada sebuah konteks ya. Alan, uh, Alan bicara ke ini ke Mary. Alan and Mary ya. Alan and Mary ada dua tokoh. Perhatikan ya. Alan dan Mary. Alan, Alan says, Mary. You should, you should see, ma'am. She is, uh, she, she misses you. Okay. Kemudian Mary jawabnya, Yes, I, I am going to see her. After work. Oke, okay, perhatikan di sini ya. Ini ada percakapan antara Alan dan Mary. Alan dan Mary itu anggap aja kakak beradik gitu ya. Mary bilang, uh, Alan bilang, Mary, you should see mom. Uh, apa? Mary, kamu harus uh, apa? Harus ini. Uh, seharusnya ketemu ibu ya. Ket si itu ketemu ya. See Mrs. You. Dia kangen sama kamu. Mary jawabnya, Yes, I'm going to see her after after work. Saya akan ketemu dia, ibu saya, ibu setelah ker, setelah kerja atau pulang kerja, itu boleh ya. Nah perhatikan ya teman-teman ya. Ini kalau kalian bilang gini misalkan, Mary says, ini ya. Maaf saya ini, saya langsung aja supaya cepat. Nah takutnya nanti waktunya nggak cukup. We only have an hour. Kita sedang lebaran. Nah ya teman-teman ya. Ini nanti dibagi dua ya. Jadi materi ini untuk Biasanya kan satu topik buat satu hari, satu pertemuan. Nah, karena kita puasa, waktunya terbatas. Artinya satu topik untuk dua, dua pertemuan. Nah, nanti setelah Lebaran balik lagi ke metode biasa gitu ya. Makanya ya, karena kalau kalau puasa itu kan waktunya terbatas ya. Oke, okay, berarti Mary uh, Mary says, uh, "Yes, I am going to see her after work." Ini direct atau indirect? Kalau kayak gini kalimatnya direct atau indirect Oh iya, nggak ada orang ya. Ini adalah kalimat di, direct direct speech karena kutipan lang, langsung. Jadi dikutip sama seperti apa yang di yang dikatakan. Tenses-nya tidak berubah tapi hanya ditambahin tanda, tanda petik. Nah, jadi kalau dalam bahasa Indonesia kalimat langsung Kalimat langsung, nah sekarang kita ver, pakai versi yang tidak langsung. Perhatikan di ini ya, teman-teman. Ya, Mary said, "Mary said she was going to see Mom after work." Nah, perhatikan ya. Please take a look. At this too, ya perhatikan dua kalimat yang ini, berwarna kuning ini nah, yang bawah ini ya oke yang atas itu kalimat langsung ya dia itu direct speech ya jadi dikutip seperti apa yang dikatakannya tapi kalau yang bawah itu namanya indirect speech nah dalam konteks kalimat berita ya karena nanti quotation beda lagi ya nanti akan saya jelaskan untuk quotation ya perhatikan ya She was going to see mom afterward. Ada yang berubah nggak teman-teman? What changes? Yang berubah adalah apa? Yang berubah adalah tensisnya Tenses ya, yang dulunya adalah simple present berubah menjadi simple simple past. Nah teman-teman, perubahan tenses ini dalam sebuah reporter speech kalimat berita itu disebut sebagai back shifting. Oke, okay, I'm gonna report this. Uh, I'm gonna refresh this again. Perubahan tenses ketika melakukan kalimat tidak langsung itu disebut sebagai back shifting. Jadi mundur ke belakang. Ke belakang. Simple present berubah menjadi simple simple past. Simple past berubah menjadi past past perfect. Past perfect tetap di situ. Kemarin sudah ya teman-teman yang sudah mengambil kelas dari saya sudah saya ajarkan semua tenses ya. Jadi terjadi yang disebut sebagai back back shifting, nah, oke okay ya seperti ini ya. Contoh lagi misalkan ya, I'm going to uh, refresh again. Uh, contoh kalimat seperti ini ya. ya, ini dari atas ini ya. Saya tidak ini, teksnya ini, ya yang yang ini warna putih ini. Saya akan membuat kalimat kutipan tidak langsung dari situ. Sekar ya, second. Seperti ini ya, oke. Okay. Alan told Mary to see Mama, Derma. Mom. Perhatikan ya, Alan told Mary to see there, Derma. Kenapa pakai "to"? Tidak, Mama, karena terjadi yang namanya back. Back shifting, nah saya akan jelaskan sekarang ya. Back shifting, karena tadi kita sudah ini, nah saya akan langsung tembak aja. Nah, back shifting, teman-teman, ya, sekali lagi, itu perubahan tenses, ya, digunakan untuk kalimat kutipan la tidak langsung. Eh, ah, sorry, kutipan tidak langsung, kutipan tidak langsung, kalimat berita. Contohnya ya, kalimat ini perhatikan, tensesnya apa? Simple, simple present, ya. I want a holiday dikutip jadi she told me she wanted a, a holiday nah itu kan terjadi semacam semacam ini apa semacam pergeseran namanya back shifting ya sekali lagi ya teman-teman ya jadi kalimatnya tensesnya itu dulunya simple present kemudian berubah menjadi past past simple nah, oke okay, ya kemudian teman-teman kalau dia present continuous ya otomatis berubah menjadi past Pas continuous, nah kalau present perfect berubah menjadi pas, pas perfect, nah present perfect continuous berubah menjadi pas, perfect continuous. Nah, perhatikan ya, oke. Nah, kita maju sedikit lebih ke dalam lagi, pas simple. Tadi kan ya, kalau present simple berubah menjadi pas, pas simple, pas simple berubah menjadi pas, pas perfect mundur ke belakang. Ya. Pas continuous berubah menjadi pas perfect continuous. Nah ini akan sangat ini ya kalau kalian ikut belajarnya dari nol ya, tapi nggak apa-apa. Ini teman-teman yang mungkin sedang sit in atau uh, sit, uh, sorry, sheet in atau uh, ini atau apa sedang nonton video di YouTube ya atau di platform lain. Perhatikan ini, perhatikan saya sudah mengajarkan banyak tenses di kelas ini ya uh, intinya dia itu ketika dikutip menggunakan kalimat tidak langsung maka tensesnya itu ber bergeser jadi mundur ke belakang sesuai dengan keluarganya nah, kemarin kita mundur dulu ya kita kita belajar Tensis lagi aja nggak apa-apa karena teman-teman di sini kebanyakan ini ya, ini ya. Oke uh, saya tidak akan banyak tapi saya akan secara umum saja Tenses itu ada empat keluarga ya keluarga itu dalam konteks ini bisa kategori pertama simple kedua future keempat continuous sorry ketiga continuous keempat perfect simple future continuous perfect nah ini ya ini adalah keluarga besar tensis. artinya kenapa saya sebut keluarga karena mereka itu nanti bisa bersinggungan. jadi bisa namanya future perfect continuous itu boleh ya karena ibarat ibarat keluarga itu seperti besanan gitu ya makanya saya suka menyebutnya menyebutnya itu sebagai keluarga bukan tipe kalau tipe itu kan merujuk ke dikotomi ya jadi dikotomi itu apa, gerombolan gitu, enggak ini nanti mereka bisa bekerja sama makanya saya menyebutnya keluarga simple, future, continuous, perfect nah ini setiap tipe itu kan ada ada ini ya, ada bentuk present, ada pastnya, ada simple present ada simple, simple past ada present future, ada past past future, ada past continuous, ada present, conti Continuous, ada present perfect, ada past perfect. Nah, ketika menjadi terjebak quote ya atau di dalam sini dikutipan kalimat berita, otomatis mundur ke mundur ke belakang. Nah, saya akan beri contoh lagi ya, misalkan ya, mungkin contoh yang ada di sini ini saya akan kasih contoh tarik ke situ lagi ya. Perhatikan gini ya. Oke, okay. she has told so, me. She has stop smoking. She has stopped smoking. Perhatikan ya. Nah, ini konteksnya. Jadi uh, dia itu berhenti merokok. Nah, menggunakan tensesnya apa? Present, present continous, uh, present perfect. Ya. Jadi menerangkan apa? Present perfect itu menekankan titik dulu sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, dikutip jadi kalimat berita. Misalkan, Ana... Katakanlah perempuan ini namanya Ana ya. Ana bilang ke saya bahwa dia telah berhenti merokok. Berarti Ana told me ya. She present perfect. Jadi ketika ketika dijadikan kalimat quotation, uh, kalimat kutipan berita, mohon maaf, kalimat kutipan berita otomatis tenses-nya berge, bergeser ke belakang ya. Jadi, she told me she had stopped smoking. Nah, jadi dulunya apa ini? Perhatikan present, present perfect, ya, present perfect, kemudian berubah menjadi apa di sini? Teman-teman, namanya apa? Pas, pas perfect. Tuh, jadi, mengalami apa? Mengalami per, pergeseran namanya sekali lagi adalah back shifting. Nah, ini ya. Ini ada back Ini direct, direct speech-nya, ini report, report speech-nya. Nah, sekali lagi ya, ada ada, ada konteksnya. nanti akan uh, pokoknya ini menggunakan modal. Kalau menggunakan modal itu tidak ada perubahan. Kalau untuk auto, shoot wood could might tidak ada. Tapi kalau may sama might, kalau may berubah jadi mic, ya, di have to can jadi could will jadi wood. Nah, kalau present, perfect, continuous, udah nggak pakai lagi. Nah, ini kalian belum dapet ya. Past perfect itu kalian belum dapat. Eh, sudah kemarin ya. Past perfect sudah dapat dapet. Ya. Past per, uh, perfect juga tidak berubah. Past continuous berubah jadi past perfect. Uh, past simple berubah jadi past perfect dan sebagainya. Nah, ini perhatikan. Oke, okay. uh, untuk teman-teman yang masih bingung, silakan di-post aja video ini. Kalau yang ini, yang nonton di YouTube. Kalau yang uh, sit in, silakan kalau ada pertanyaan. Sekali lagi ya, ini temennya harusnya ada kelas, Cuma memang kelas di apa siswa di kelas ini itu memang lagi sibuk ya. Kebanyakan dosen gitu ya dan ke, apa lagi sibuk gitu. Jadi untuk ini ya mohon maaf, nanti ini sit in dulu. Nanti minggu setelah minggu ini enggak sit in-nya ditutup ya. Jadi kalau misalkan tertarik daftar aja, daftar ke program aja atau ikut ini ikut di grup dulu. Nanti nanti akan diikutkan di kelas kelas selanjutnya. Soalnya untuk level ini untuk yang ini apa yang level ini tuh siswanya kebanyakan pasif, yang akademik. Ya. Oke, okay, kalau tidak ada pertanyaan, sekali lagi namanya apa? Back, back shifting. Jadi kosakatanya itu mundur ke belakang, bukan kosakata. Tensesnya mundur ke belakang. Jadi kalau kalian apa masih bingung teman-teman yang sit-in tentang tenses, maka dalami dulu apa itu tenses. Ya, kalau kalau di kelas kami memang sudah saya ini ya sudah saya ajarkan satu persatu ya. Uh, sudah saya ajarkan salah satu jadi mundurnya kemana gitu mereka sudah paham tinggal tinggal ini adjust adjust mindset aja ya oke okay, ini akan sangat berguna kalau kalian itu melaporkan sesuatu ke ke atasan kalian jadi misalkan uh, Pak Joni bilang dia sudah kirim uang nah itu bagaimana <laughs> Pak Joni told me she had sent uh, sorry he had sent the the money jadi Tensis-nya mundur aja, gitu, pokoknya tensisnya mundur aja. Jadi, kalau dia simple, dia mundur jadi pas, pas, perfect. Nah, ini seperti itu, lihat contohnya ini ya. Jadi, kalian sekali lagi untuk teman-teman yang profesional ini juga bisa dipakai, biasanya untuk laporan. Ya. Kalau kalian salah pakai tensis, maka nangkapnya itu beda. Kalau kalian kerjanya sama bule, nangkapnya itu pasti beda. Saya sering, sering cerita ya, ada teman saya yang bekerja di apa di uh, perkapalan ya, dia itu salah menggunakan tenses akhirnya pekerjaan satu tim itu gagal semua jadi tensesnya salah makanya anak buah dan juga atasannya itu salah tangkap nah, makanya tenses itu penting ya karena uh, apa merubah makna jadi makna yang harusnya seperti ini karena menggunakan tenses yang salah maknanya berbeda maknanya berbeda the worst thing that could happen is speaking English, makanya di kelas saya itu saya jelaskan satu, satu persatu, cara mengatasinya bagaimana sudah saya jelaskan, nah teman-teman yang sit-in, uh, di level ini itu sudah bukan lagi describing ya, jadi nanti sudah berkolaborasi, yang masuk kelas ini biasanya itu sudah bisa menggunakan tenses basic, ya, makanya di kelas saya tidak akan menjelaskan beberapa tenses dasar itu tidak akan, biasanya hanya mengingatkan saja. Ya. Oke, okay, let's move on ya, teman-teman ya. Nah, tadi kita masuk ke nah ini ya, apa adalah uh, reported speech atau kalau dalam konteks ini yaitu kalimat beri, kalimat berita. Jadi orang, jadi misalkan saya lapor ke Pak Lukman ya, atau Mbak Kinah lapor ke saya atau Mbak apa Mbak Aisyah lapor ke Mbak Kinah gitu. Jadi pokoknya laporan lah ya. laporan. Jadi laporan itu nggak harus yang resmi ya. Jadi misalkan mengabari gitu juga boleh. Kalau seperti itu teman-teman ya, kalau seperti itu teman-teman maka menggunakan kalimat reported speech. Nah, saya akan ajarkan kalimat kedua konteks yang kedua yaitu quotation. Nah, Oke, okay. quotation kalau dalam bahasa Indonesia itu diartikan kutipan. Nah ini agak agak ribet ya. Nanti akan saya, kalau masih bingung saya akan ajarkan lagi di pertemuan selanjutnya karena memang ini dibagi dua periode ya. We divide the class into two karena memang kita sedang beribadah puasa. Jadi. Kelasnya yang biasanya dua jam berubah menjadi satu jam. Oke, okay. quotation itu kalau dalam bahasa Inggris artinya kutip. Nah, kalau mengutip itu berbeda dengan laporan kalimat berita. Itu beda. Karena kalau quotation tensesnya itu bisa dipertimbangkan. Tensesnya itu bisa dipertimbangkan. Contohnya gini ya. Oke. Okay. The scientist uh... Okay, the scientist believe that the earth is called the earth is flat like. The earth is globe. Oh, enggak jadi nih Okay, the scientist believe that the earth is globe. Ya, perhatikan ya, itu ada ada kalimat ini. Kalimat apa? Kalimat langsung. Itu dalam sebuah bacaan biasanya. Nah, kutipan sekali lagi itu biasanya digunakan untuk bacaan ya. Bacaan atau, ya itu, intinya bacaan. Uh, perhatikan, di sini ada kalimat seperti ini ya. Kira-kira, teman-teman, kalau misalkan gini. Kira-kira saya kutip ya. Saya kutip, misalkan. Ya, I. Have, I read a book ya yeah, book about the scientist that oke okay, pertama ya i'm going to give you ini teman-teman ya pertama Oke, sekarang saya bertanya teman-teman ya, teman-teman ya. Silakan kalau misalnya ada, tapi kalau nggak ada ya, ya, ke penonton aja yang nonton video ini di YouTube, Perhatikan ya. Uh, ini kira-kira kalau saya mau kutip ya kalimat yang kutipan itu yang atas ya, yang kalimat asalnya itu yang atas, ya, yang ini. Kira-kira kalau saya mengutip nih, saya pakainya yang A atau B, please silakan ya. Uh, kalau silakan kalau ada yang sit in, ingin berpartisipasi silakan. Kira-kira saya pakai yang A atau B. Yang A itu berarti terjadi apa? Apa tadi yang saya sudah jelaskan, teman-teman? Terjadi yang namanya back, back shifting, terjadi yang namanya back shifting. Jadi, mundur ke belakang. Perhatikan tense-nya apa teman-teman? Simple, simple, present. Mundur menjadi apa? Pas, pas, simple, atau simple, pas? Mundur tadi ya, yang sudah saya jelaskan tadi ya. Ini ya, perhatikan ya present mundur menjadi pas simple, nah, ini ya want a holiday diubah menjadi she told me she wanted a, a holiday. Jadi dari present simple berubah menjadi pas simple. Nah, perhatikan kalau kalimat ini ya. Nah masuknya ini ya kalimat laporan ya kalimat berita dalam konteks kalimat laporan. Nah sekarang kita masuk ke fokus kalimat kedua yaitu quotation. Perhatikan teman-teman ya ini untuk yang apa? akademisi, para para akademisi baik mahasiswa maupun pengajar atau ini apa? Uh, sivitas akademika. Ini sangat penting sekali bagi kalian. Perhatikan, kira-kira A atau B? Kalau atas itu menggunakan back shifting kalau yang B tidak menggunakan back shifting Which one? A. Oke, okay, why? why do uh, ada yang tadi jawab B kenapa kira-kira Pak pas itu, itu yang atas Pak malah Pak ya kan pakai West Pak yeah. jawabannya atau B Pak a. A, okay. Pak berarti kalau Bapak pakai A berarti bumi itu sudah tidak lagi bu bulat Bumi itu bentuknya udah nggak oh, lagi bundar, Pak. Yeah, yeah. Nah, maka kalau dalam quotation, yeah. ya, kalau bapak quotation, maka tidak asal menjadikan back back shifting, maka dilihat dulu konteks konteksnya. Dilihat dulu konteksnya, yes. jadi nggak boleh langsung di back shifting kan nggak boleh. Dilihat dulu karena gini nih. The The Earth is globe. Ini simple present ya. Berarti kalau dijadikan kalimat laporan nggak langsung dijadikan simple past tidak. Kalau kita jadikan simple past, berarti bumi itu sudah tidak lagi bu, bulat, the earth was globe. Nah, berarti ada konteks yang harus diper dipertimbangkan. Nah, makanya teman-teman yang mungkin baru masuk kelas ini itu ada, agak kaget karena bahasa Inggris di level ini itu sudah menggunakan nalar. Dan nalarnya itu sudah ini, apa nalar apa? Nalar logikanya itu sudah tersusun. Makanya teman-teman yang di atas, atas, atas Menteri sama di Intermediate, itu saya bangun logika berbahasanya dulu. Ya. Jadi ibarat ibarat sistem cara apa cara bangunan rumah itu fondasi sama tiangnya itu sudah saya bangun dulu. Nanti tinggal mau ngasih jendelanya di depan, jendelanya di samping, mau di belakang itu terserah mereka. Tapi yang jelas fondasinya sudah benar. Ya. Nah Ini teman-teman, simple present itu menerangkan current fact. Current fact itu artinya apa? fakta fakta yang sekarang nah kira-kira nih saya tanya kalau dijadikan simple pas kira-kira fakta sekarang itu berubah tidak berubah karena berubah, berubah. lamanya nah, bukan lama pak karena the earth is Joe, itu kan bumi kan bulat sampai sekarang masih bulat kan kalau Bapak belajar di the Earth, berarti bumi itu sudah tidak lagi. Tidak bulat. Nah, makanya ketika menjadikan quotation, ya, dijadikan quotation, kutipan atau mengutip buku atau apapun, maka perhatikanlah tenses konteksnya. Konteksnya itu penting karena ketika kalian merubah tensesnya, maka ini apa kalimatnya bermasalah. Makanya sekali lagi. Yang level quotation ini biasanya itu muncul di kalangan akademisi. Nah, karena kalian di level ini tuh di lembaga ini, di lembaga ini kan kebanyakan ada ada akademisi, maka materinya itu saya campur. Jadi materi les sama materi metodologi, metodologi, metodologi penelitian saya. Nah, jadi nanti makanya kalau di kelas ini tuh nanti setiap sekali start tulisan saya, start tulisan ini apa essay SI, nanti kita rembuk bareng-bareng, kita bongkar bareng-bareng gitu ya. Tapi memang level ini agak level paling tinggi ya jadi eh, biasanya kalau yang mau baru belajar ke kami, itu biasanya nggak berani ngambil ini dulu biasanya ambil kelas bawah dulu atau ngambil kelas elementary gitu ya, tidak bisa disalahkan juga karena memang kalau kalian basicnya belum benar, masuk sini itu juga agak susah jadi ibarat seorang anak yang baru bisa merangkak saya suruh lari agak susah kan makanya yang ngambil di saya itu larinya ke bawah nggak apa-apa karena memang bagus juga nah kebetulan yang periode tahun ini periode bulan ini yang ambil di kelas ini tuh sedang sibuk semua nah saya sarankan untuk cuti dulu aja nggak apa-apa gitu karena memang ya bertabrakan dengan apa ramadan ditambah lagi juga untuk apa untuk dosen kan ini ya sedang sedang persiapan ini kan persiapan uh, ini penyusunan proyek dan sebagainya gitu. makanya uh, yang datang sedikit siswanya ada ada lima ya maksimal sepuluh dan kebetulan lima limanya sedang sedang sibuk. Oke sekali lagi ya ketika kalian menggunakan konsep ini ya reporter speech untuk kalimat berita atau kalimat laporan maka terjadi yang namanya back back shifting jadi boleh dimundurkan. Jadi yang simple present berubah jadi pas simple present continuous mundur jadi pas pas continuous present perfect mundur jadi pas pas perfect. Present perfect continuous mundur jadi pas perfect continuous dan seterusnya. Nah, Nanti untuk teman-teman yang gabung di kelas saya ini akan saya kasih listnya yang seperti seperti halnya periode kemarin. Nanti akan ada listnya. Biasanya saya kasih di pertengahan atau di akhir semuanya, gitu langsung blues gitu ya. Yang ambil kelas ya. Dan juga di, uh, selain uh, sorry di di uh, di sisi lain ya, di sisi lain. Kain model reporter speech atau kalimat berita atau kalimat laporan ada yang disebut sebagai quotation yaitu kutip kutipan. Nah kalau kutipan itu tidak asal bisa menggunakan backshifting tidak bisa karena dilihat dulu konteksnya. Ya, dilihat dulu konteksnya. Kalau misalkan dijadikan simple apa dimundurkan pakai backshifting kira-kira konteksnya berubah atau tidak? Nah, contoh ya, Andi. Andi bilang gini ya, Andi ini gampang. Contoh yang gampang aja, saya kasih yang gampang. Nanti supaya kalian logikanya gampang. Karena teman-teman di sini banyak yang sitin ya. Andi misalnya nih bilangnya, Andi, Jokowi is our president. Kemudian nih, kemudian nih ya, ini konteksnya akan lebih ya, quotation ya. Kira-kira nih, Andi told nih. Nah, pakainya gimana nih Jokowi is our president atau was our president pakai back backshifting atau tidak silakan teman-teman ya tetap is. nggak pakai was jadikan dia masih presiden good nah gitu, pak jadi yang konteks yang bawah ini adalah konteks work Quotation, jadi konteksnya itu bukan kalimat laporan, tapi kalimat ini apa kalimat kalimat ini ya kalimat konteksnya itu kalimat quotation ya jadi makna dari kalimat ini diper dipertimbangkan jadi jangan langsung main main ini main dimundurkan gitu tidak maknanya di, di dilihat dulu kalau kita menggunakan pakai was berarti presiden kita itu sudah bukan bukan Jokowi lagi. Karena menggunakan simple, simple pas. Nah, teman-teman yang belum belum terlalu paham simple pas apa atau present apa itu berarti ini ya. Mohon maaf, itu level kalian masih, masih elementary. Nah, di kami itu saya drill dulu di situ karena ini tesis basic ya. Nanti silakan, kalau yang tertarik, Mbak Gina sama Mbak sih silakan mau me, ini apa, me, mencantumkan grup ya. Nanti setiap ada pertemuan bisa kami ini ya. Nanti kita juga mengadakan pertemuan gratis ya. Uh, maksudnya ada coaching gitu per bulan sekali. Silakan Mbak Aisyah, Mbak Sri, Mbak Kina. Baik Mister. Nggak sih ini uh, apa nya Silakan join. Baik Mister. Oke okay, ya, nah teman-teman ya, uh, seperti itu aja. Nah berat, saya akan tunjukkan ini ya. Saya akan tunjukkan contohnya ya. Uh, karena di sini uh, jadi saya nggak bisa ngasih tugas ya karena kebanyakan sit-in. Ntar saya akan tunjukkan ini ya teman-teman. One second. Silakan kalau ada pertanyaan, please sambil saya buka ini materi ini. Again ya bahasa Inggris untuk uh, kalian level kelas ini yang sekarang nonton video ini um, siswa ini siswa kelas akademik, uh, it is very demanding ya sangat demanding. Jadi logika bahasanya itu diputar putar gitu ya, logikanya sudah diputar putar karena ibarat kalian belajar bahasa Arab itu apa tajwid kalian tuh sudah mulai diuji ya. Kapan pakai kol-kolah, kapan pakai ini gitu, di, di, apa, di, di mulai di ini, apa mulai di uji. Makanya uh, di level ini tuh ya itu saran saya, saran saya kalau memang nanti membutuhkan pengulangan, ulang aja nggak apa-apa. Nanti saya deal lagi gitu ya. Karena memang tidak bisa satu periode tuh memang kadang nggak bisa. Ya, apalagi yang basic tensisnya masih rendah, masih masih agak bingung gitu ya. Bentar ya, teman teman ya tunggu sebentar, nggak kena ya di sini kelasnya ya. Nanti uh, minggu depan tuh ada ini ya untuk teman-teman yang di sini akan mengisi. Nanti kita akan ada ini kelas apa? Kelas oh ini, kelas workshop untuk ini penulisan jurnal ilmiah Jadi kalau misalkan tertarik silahkan join, nggak apa-apa. Sebentar ya. Mana ya tulisan saya kok nggak ada? Oh ini ya. Oke oke. keren. Oke, okay, untuk yang ini saya bisa share ke ini saya ya. Sebentar ya, silahkan saya Oke, silakan gabung di grup WA itu, teman-teman. Uh, Oke, okay, silakan ide ya. Untuk kelas oh, mana? Untuk kelas elementary dan akademi apa uh, intermediate sudah penuh ya, karena kita intens ya. Kebetulan apa satu satu apa kelas itu maksimal 10 10 orang. Karena nggak bisa lebih, ya. Kalau sudah 10 itu nggak bisa intens lagi, soalnya jadi memang benar-benar saya apa ya? Saya genjot gitu ya. Jadi, kalau kita programnya 2 bulan, satu kelas, saya genjot jadi memang maksimal 10 orang. Kalau 10 itu udah nggak bisa lagi ya. Nanti ikut di grup aja, nanti kalau tertarik, ikut periode selanjutnya itu ada pasti ya. Akan buka atau setiap 2 bulan sekali buka apa buka, buka periode gitu ya? Oke, perhatikan teman-teman ya. Di sini ada sebuah jurnal. Uh, ada sebuah jurnal, uh, sebuah disertasi sebenarnya dari dari ini Pamela Cisneros itu membahas tentang novel ini. Ya. Ini dari University of Ottawa. Ada yang tahu University of Ottawa itu di mana? Where is University of Ottawa? Itu mana? Ada yang tahu? Ottawa itu Kanada. Nah. Kebetulan, saya kemarin dapat notasi, jadi beliau itu yang nulis disertasi ini, dia itu mengutip tulisan saya, dijadikan tepulik. Jika kau terlihat, sebentar ya. Oke, perhatikan ya. Ini adalah sebuah kutipan, ya. Kutipan tidak, uh, kutipan tidak langsung, ya. Kutipan tidak langsung. Perhatikan, teman-teman, ya. Nanti, kalau yang ini, eh, uh... nah, ini ya. Perhatikan, ya. Oke, nih, ya. Kalimat ini, ya. Perhatikan di sini, ya, teman-teman, ya. Take look at this. Ini sebuah, ini, ya, sebuah kutipan dari buku apa jurnal saya dikutip sama si ibu Pamela ini ya Nugroho and Roman itu bisa nggak ini saya ini apa dosen saya Nugroho and Roman argue that HSL for Western fashion indicates her wish to fulfill American beauty standard and emulate post World Japanese woman specifically yang punk punker Judy Berlin styles first woman, perhatiin ya. Fokus ke sini. Jadi yang, yang dikutip itu mana? Ini kan ya sampai ke belakang kan? Nah, tenses-nya apa teman-teman? Please take a look buat tense is that. Tense itu. Any, any anybody, to answer. Kira-kira, tensisnya apa? Itu kata ini ya, ini quotationnya dari sini ya. Nah, ini dia menambah. Ini menjadikan kalimatnya sebagai kalimat apa? Kalimat quotation. Kira-kira, ini apa? Ini simple. Ini for berapa? Indicates ini for berapa, teman-teman? Indicates ini for berapa? Popsa, pop satu, top satu ya, ya satu berarti ini adalah simple simple present. Berarti dia menggunakan metode bukan shifting tapi menggunakan quote quotation. Kenapa kok tidak dijadikan? Saya menulisnya jelas ya, saya menulisnya itu dengan menggunakan simple simple present. Kenapa Pamela yang orang, orang Kanada ini mengutip tulisan saya tidak diubah tensesnya? Kira-kira apa? yang ini di, yang di, diinginkan oleh si Pamela ini, si pemutih uh, tulisan saya ini karena pertimbangan kon, konteks konteksnya kalau dijadikan kalimat pasif itu uh, sorry kalau dijadikan kalimat uh, simple pas, maka beru, berubah makanya diper, dipertahankan kemarin teman-teman masih ingat ya Simple present itu fungsinya buat apa? Masih ingat nggak teman-teman yang kemarin gabung di kelas elementari atau di kelas akan intermediate? Apa fungsi dari kalimat uh, simple present? Simple present pertama jelas ya untuk menerangkan rutin, rutinitas. Kedua untuk have, habit, kehabutan current, current fact. Current fact itu artinya fakta yang se, yang sekarang maka tadi kalau ada contoh the earth is globe ya selamanya the earth is globe karena kalau bumi itu enggak bulat berarti the earth was was globe oh, pakainya simple simple pas karena sudah tidak berlaku lagi ya. makanya fakta yang se, yang sekarang itu menggunakan simple present nah satu lagi ya teman-teman penggunaan present itu digunakan untuk making state Making statement. Apa itu making statement? Membuat sebuah stat statement. Untuk dalam akademik, biasanya itu ada istilah ini. Saya tulis ya. Apa itu? Tesis statement. Tesis statement itu adalah statement di tulisan kalian. Jadi kalian tuh ingin setuju atau tidak setuju? Ingin meng meng mengutarakan ide apa? Itu namanya tesis, tesis statement. Nah, ketika ya, ketika si ini, ketika si Mbak, Mbak Pamela ini yang dari Kanada ini mengutip tulisan saya, dia menggunakan perspektif bahwa tulisan saya atau pendapat saya sampai sekarang itu masih ber masih berlaku pendapat saya itu sampai sekarang masih berlaku. Maka dia menggunakan apa? simple pre simple present. Jadi tidak menggunakan back back shifting Karena sampai sekarang, sampai hari ini, dari tulisan saya saya buat sampai hari ini, pendapat saya masih masih tetap bahwa ini. Nah, ini kotak quotation saya ya. Jadi ingat ya teman-teman ya. Ini ada Pamela sama ini Pamela dari Kanadi mengutip tulisan saya di salah satu disertasinya, dijadikan ini. Nah, ketika dia mengutip dari tulisan saya, diper dipertahankan. Nah, ini maka teman-teman ya, yang dari dalam, uh, yang ini dari akademisi ya, atau mahasiswa, atau segala macam, uh, privasi yang berdekatan atau praktisi. Kalau kalian ingin menulis jurnal bahasa Inggris atau esai bahasa Inggris. Tensif itu wajib diperhatikan, apalagi dalam konteks quotation. Jadi nggak boleh ketika kalian jangan sampai kalau kalian mengutip ya itu maknanya jadi berubah. Itu jangan, ya, maknanya jangan sampai berubah. Makanya tidak boleh menggunakan back shifting itu nggak boleh. Gunakanlah perspektif quote quotation. Tapi kalau cuma sekedar melaporkan berita cuma sekedar apa apa melaporkan berita atau ini apa melaporkan sebuah peristiwa dan sebagainya di koran-koran itu dia menggunakan reported speech jadi menggunakan apa back back shifting jadi tadi ya eh, mohon maaf ya yang apa yang simple present berubah menjadi pas simple past present continuous berubah jadi pas continuous present perfect jadi pas perfect jadi mundur ke belakang tapi Sekali lagi, untuk jurnal ilmiah atau tulisan yang akademis, ada nilai akademisnya, tidak asal menggunakan back -shifting. Dilihat dulu konteksnya. Jangan sampai maknanya itu ber berubah karena tenses itu bukan hanya sebatas ini ya. Tenses itu bukan hanya sebatas imbuhan, tidak. Ya. Tenses itu mengandung makna. Nah, untuk yang ambil kelas saya, itu kan ada emphasis kemarin ya. Ada time, ada em emphasis jangan sampai emfesisnya itu ber berubah. Jadi bab misalkan ini ya ada ada misalkan misalkan ini mbak Sri misalkan mbak Sri ngomong apa diterjemahkan penekanannya berubah jangan atau di dijadikan kalimat apa dijadikan kalimat berita dijadikan quotation dikutip gitu ya maknanya berubah jangan. Nah itu ya yang apa ya ber, ber, berbahaya ya, karena saya ngomong apa dikutip sama mbak, mbak sim ngomongnya apa ya bermasalah nanti makanya sekali lagi tensesnya itu diperhatikan kalau dalam quotation khususnya dalam konteks ak akademik nah, untuk yang ini sekali lagi ya untuk teman-teman yang sit in ya ini level tertinggi dari kelas kami ya. kalau kalian masih belum bisa uh, menyusun tenses basic ya itu nanti agak rumit gabung ke sini ya, karena memang di sini sudah pola-pola logikanya itu sudah dipelintir-pelintir gitu, ya. karena ini apa, apa istilahnya kelas tertinggi, jadi ada modifikasi gaya, gaya bahasa, gitu ya. modifikasi gaya bahasa gitu Ya e, itu makanya saya sering bilang ya ke, ke semua teman-teman baik yang di kelas saya maupun mahasiswa saya atau mantan mahasiswa saya bahwa dalam belajar bahasa itu kita biasanya belajar pola-pola dasar dulu. Kalau pola dasar dasa sudah dipahami, maka kita naik ke pola pola yang ini apa pola yang atasnya. Tapi semakin tinggi itu bukan malah apa, bukan malah semakin mengerucut, tapi malah memper uh, sorry, malah diperluas karena ada kalimat itu yang di luar pola, tapi bo, boleh. Nah belajarnya itu kalau dalam kita itu konteksnya yang irregular, artinya enggak teratur tapi boleh. Nah di level ini kalian sudah di sudah diajarkan itu, makanya teman-teman yang mungkin ada kelas elementary atau apa yang join ke sini itu sabar dulu ya. Kalian nanti akan dapat ini ya, karena memang kalian belajarnya bertahap, nggak bisa sekali lagi ibarat ada bayi yang baru merangkak. Itu nggak bisa saya suruh lari, itu susah. Kasihan ke kalian, kasihan ke saya juga gitu. karena ya saya harus mapah kalian kan agak susah juga. Kan? Makanya ini kan les ya, ini kan hanya les, artinya saya tidak ingin. Ketika kalian masuk ke sini itu malah tambah pusing gitu enggak? Makanya belajarlah sesuai sesuai levelnya Nanti toh kalau ingin masuk ke sini ya nanti uh, nanti akan ada ininya, akan ada soalnya. Nanti, dari saya juga. Yang jelas again this class is for advanced. Ini advanced English. Ya, untuk teman-teman yang sit in ya, mungkin yang uh, baru pertama kali join ya, silakan selamat datang ya. Uh, yang jelas kita sebenarnya ini ada siswanya, cuma kebetulan lima siswa kami yang ambil kelas ini tuh kebetulan sedang sedang sibuk, ya, sedang sibuk jadi uh, ya jadwalnya agak konflik terus ya. Oke okay, uh, ini ya sekali lagi teman-teman kita belajar tadi apa indirect, indirect speech artinya kalimat tidak tidak langsung kalimat tidak langsung itu ada dua konteksnya kalau dalam uh, ini pertama itu reported speech dalam konteks kalimat berita atau kalimat lapor laporan. Kalau menggunakan kalimat berita atau kalimat laporan, maka gunakanlah yang disebut sebagai back back shifting. Jadi kalimat itu mundur ke belakang. Jadi tensesnya ya, tensisnya itu mundur ke belakang. Jadi present simple berubah menjadi past past simple, present continuous mundur jadi past past continuous dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini ada list-nya. Nanti untuk kelas saya akan ada saya kasih ya. Nah ini ada modal juga. Nah karena nanti nanti kan pertemuan ini dilanjutkan hari ini ya. Mudah-mudahan teman-teman yang Kelas itu gabung di hari uh, di hari ini ya, di hari, hari Selasa ya, mbak sih ya, hari hari Selasa kan ya, oke di hari Selasa ya, Selasa akan demi kan demikian ya, oke saya lupa jawabannya. Selasa dengan ini misal. Selasa dan ini ya, Selasa Jumat ya, oke. Jadi ya, Selasa ya, Selasa. Selasa pagi ya, Selasa pagi habis ini ya, jadi ya, kuliah tubuh. kuliah subuh ya, kuliah subuh nanti. Uh, hmm. Untuk untuk teman-teman yang ini, temen -temen yang ini sila, uh, belum join grup silakan join grup dulu aja, nanti setiap kali ada kegiatan saya ini akan kami ini ya kami informasikan itu pokoknya grup kita itu pokoknya ini ya aktif gitu maksudnya nanti walaupun yang enggak ngambil program baik yang ngambil program maupun yang tidak ngambil program itu ada ada porsinya masing-masing gitu ya oke ini teman-teman ya ini namanya backshifting nah pola kedua nah untuk ya untuk teman-teman ya termasuk pak lukman juga kalau kalian tertarik mengikuti menulis pakai bahasa Inggris maka kalau kalian mengutip itu gunakanlah model quotation artinya ketika kalian di, apa, buku, e, mengutip ucapan seseorang di bukunya siapa gitu misalkan saya mengutip bukunya Pak Lukman gitu ya jadi tesisnya di kalimatnya Pak Lukman itu saya perhatikan dulu kira-kira kalau saya berubah ke tesis yang ini itu maknanya berubah atau tidak itu dipertimbangkan nah, ini logikanya makanya di kelas ini tuh logika jika berbahasanya harus kebentuk dulu, makanya kemarin saya ini ya, ada beberapa yang takut ngambil kelas ini ngambilnya mundur dulu. Ya apa-apa karena memang belajarnya harus harus ini, harus apa harus sunut memang, supaya tidak tidak terkesan berat ya. Oke, okay, uh, seperti ini teman-teman ya, ini uh, sekali lagi ini contohnya ya, ini tulisan dari uh, ada ada disertasi dari ini dari Kanada itu dia mengutip. Uh, Jurnal saya, oh, intinya ya dia mengutip dijadikan teori ya, jadi masuk teori dan juga uh, apa literatur review. Dia itu mempertahankan tesis saya, karena tens, uh, kalimat saya itu masuknya adalah tesis, tesis statement, tesis statement itu adalah apa? Ya ini mungkin teman-teman di sini ada yang sudah ini ya sudah apa menjadi seorang ini ya pengajar ya saya cuma me, ini aja menggarisbawahi me, me, me, me karena mirip ya teks statement dalam konteks bahasa di sini adalah inti yang ingin kita kita ide atau atau sebuah gagasan yang ingin kita kita sampaikan yang tidak lepas dari bahasan sebuah jurnal itu jadi misalkan saya membahas apa ada topik misalkan setuju atau tidak setuju tentang LGBT gitu ya nanti saya bahas dulu argumentasi terus kanan kiri gitu kemudian saya kasih yang pro pro konta, kontra gitu kalau yang dari S3 itu kan ada ini ya S3 S2 itu kan ada triangulasi ada triangulasi datanya dulu kemudian ada tri triangulasi metode dan teori segala macam kemudian di akhir itu saya membuat sebuah sebuah tesis statement kira-kira dari bahasan tadi saya sebagai penulis itu pengen ngomong apa pengen apa yang ingin saya saya sampaikan. Nah itu kalau dalam ilmu ini metodologi metodologi atau dalam konteks bahasa Inggris juga itu disebut sebagai sebuah tesis tesis statement. Nah tesis statement teman-teman itu menggunakan simple simple present. Ya, menggunakan simple present. Nah makanya ketika Pak uh, sorry ketika Mbak Pamela ini Pamela Sineros ya SIS, aduh, I the name. Uh, pokoknya dia menggunakan ini mengutip saya, mengutip jurnal dari saya, maka tensisnya di dipertahankan sesuai dengan apa yang saya saya tulis karena dia tidak ingin ya merubah ini saya Emphasis saya nggak pengen makanya dia tetap menulis seperti seperti ini oke ya teman-teman okay ya, ya sekali lagi ya again untuk teman-teman yang baru gabung ya mungkin eh, agak sedikit berat karena memang kelas ini kelas tertinggi ya So, silahkan join aja di grup ya mbak, mbak ya silahkan join di grup apa fine Silakan kalau ada pertanyaan ini uh, sudah ini uh, nanti kita sambung di hari, hari selasa silahkan kalau ada pertanyaan untuk teman-teman yang -teman. Teman, teman yang di kelas nonton video ini kalau ada kesusahan tanya saya ya please call me you can text me or something it's fine karena ini penting bagi kalian khususnya untuk pak parmi ini ya dan juga teman-teman yang uh, berprofesi ini sebagai akademisi dalam uh, ini dalam kelas ini ya silahkan Silakan kalau ada pertanyaan juga buat teman-teman yang shift Oke, kalau tidak ada teman-teman, saya ingin menginformasikan ya untuk minggu depan ya Pak Lukman ya, Mbak Isha, Mbak Sri juga, Mbak Kina, bahwa kita akan mengadakan ngabuburit bareng. Yang ngabuburit bareng itu kita membahas tentang cara penulisan jurnal ini ya. Jurnal apa? Jurnal ini ya, SIMTA 12 dengan berbahasa Inggris. Jadi bukan jurnal apa bukan jurnal bidang sastra inggris bukan tapi jurnal kalian tapi dengan menggunakan bahasa inggris nah tujuan dari kelas itu itu adalah supaya kalian berani dalam menulis dengan bahasa bahasa inggris nah itu nanti akan saya ajarkan selama lima hari itu sebenarnya apa ya modelnya itu kayak coaching klinik gitu ya cuma saya tidak berani me, me, apa, menamai coaching klinik karena ilmu saya tidak tidak ini ya tidak sebesar ilmu kalian mungkin ya jadi saya hanya bisa memberi saran aja. Jadi seperti ini. Nanti di kelas itu tuh saya tidak akan ini, tidak akan banyak ngobrol. Nanti kalau misalkan ada teman-teman yang gabung, silahkan dibawa jurnalnya. Kita coba saya akan pandu coba cara meng, apa, mem, mem, melihatnya dalam mengkritis dan sebagainya. Mungkin Alukman juga teman-temannya atau Pakan sendiri mau ikut juga apa-apa. Kita akan nulis bareng-bareng. Oke okay, uh, begitu aja teman-teman. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup pertemuan hari ini. Sampai ketemu di hari Sabtu, uh, hari Jumat ya teman-teman yang ambil kelas ini. Dan teman-teman yang sit-in uh, ya, uh, saya tidak tahu ya bagaimana. Tapi yang jelas uh, kita sudah penuh semua kelas yang bawah. Jadi kalau kalian ngambil kelas ini ya setidaknya ingin ngambil kelas ini setidaknya kumpulkanin dulu ke saya. Ya. Ada soal, ada soal itu nanti dikerjakan dulu, nanti dikumpulkan ke saya. Nanti saya bisa tahu kira-kira kalian siap atau tidak ngambil kelas ini. Kalaupun nanti kalian masuk kelas ini nanti catatannya seperti ini, mungkin harus belajar ini, ini, ini dan ini Nanti akan ada, ada panduan dari saya, karena saya tidak ingin kalian itu merasa berat karena ini cuma les gitu ya. Jadi kalian ikut les tambah pusing kan yo. Nanti saya dosa juga. Oke, begitu aja teman-teman. Terima kasih sudah join. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat beribadah puasa bagi yang menjalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.